Oh siapa -siap. Oh siapa Gitu Oh siapa Oh Oh Tuh Kayak tukup Nak sepeda Oh no Ares Kurang 500 opo oh, Apa sopo, dek, ayo, lu, kon sopo, nggak, nggak kenal aku sop, nggak ya, kon itu lo so, sopo, Tulenmu muiku kurang ato, mulai mu, kurang penguku, nggak kenal aku sop, aku iki, pona aneh solikin, apa mu sopo? Aku ya. korali pake, oh uh. lah, pake ada solid kinum, biar cek duluran, berarti adiknya duluran lah. Loh, loh. Loh. Loh. Ya? Nah, nah, oh, oh, oh, no. no. ya? oh, oh, oh, Alhamdulillah Alhamdulillah oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, THR numpuk, pinjol pantai nah, saikis hmm. aku coku, dua iso dadi satu sewu. Temen tahu? Lu percaya? Wah, Satu sewu, iso dadi satu juta. Ayo, ayo, dah.. ayo, ikut yo ayo, ayo, tak jauh pun, yo, ayo, tapi, ayo, ayo, kau nafasian nih Oke okay, oke okay, oke, okay. nyapo? Langsung tak korona dah? Ya, koroni nih Oh, John, yeah. langsung tak Oke oke. Ya, Aduh nah, Habis mm. Uh, papok gini, gini, gini Bos, pasien nih, bos Eh, eh, eh, kira, boleh boleh, boleh boleh boleh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lu, <tuk> Hah Ya Allah Gini ya ini, Menangin ini menangin Bangin kita Ayo, apaan? Di... Aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, Ah, <laughs> ah petik! Juara lagi! Teg, gondongmu! di mana? Di mana? Di sampun, Oh! Kau Mana, Mana? Tuh! Mana? Ini, ya! Oh! Hey! Hmm. Buya! Buya! Ambedak, ambedak! Wah, Biar, ini tidak kena, tidak kena. Hey, hey, hey, gini, Ayo, buya, Boleh? ini gini, gini, Boleh, boleh. tidak kena, Boleh? mana karung barang, <sul> aku mau batu, ih preman pun ane masa depan. Gampang gampang percaya Karu wong sing kait kenal. Ojo. Gampang gampang menarik. Karu penawaran menarik. Masih on teh opirang juta yang tidak kira, bahkan esok, gak mau. Main ngono-ngonagu, pengalaman ku ya penting. Pengalaman api, itu. pengalaman airnya ku ya penting. Awak mungkin ngasih enam masa depan, ngasih dua. pak pak, pengalaman dulu, makan di Tahu, bayi kan tahu. Yuk, tahu, makanya kita amuk ya, awakmu ngono oh es kau nih, ngasih masa depan, ngasih dua. Ada masa depan yang harus diperjuangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Mohon ya, maaf, lahir dan batin <San>